Dan di dekat ini bersama kedua pulau ini, rupanya ya, untuk bagi ke rumah sebuah Semoga sakinah muda dan keluarga abdi yang ada acaranya hari ini. Iya, ini tamu juga ya datang silakan disambut aja, langsung aja ke tempat yang kami di belakang Sadar, iya, di terok di belakang ada ya sini khusus itu hiburan ya pokoknya tentunya kita disiapkan oleh bapak kita uh, prada besar ini. dari Haji Hadiyah.